Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada. Kembali di FATV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini bersama, jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru berbaik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesnar tentunya Baiklah persahabat Lesnar dimanapun kalian ready untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan info dari Papa Bilar di persahabatnya mengenai Cuan TV project terbaru dari Lesnar Metaverse Wow ini sih kejutan banget ya untuk warga Konoha Jadi untuk yang penasaran dengan Cuan TV, stay tune ya dan join langsung di komunitas Cuan TV, itu info langsung dari Papa Bilar nih, mengenai Cuan TV pastinya bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan dari Leslar Metaverse, kita makin bangga, mudah-mudahan Leslar Metaverse makin sukses, amin momen video ini pun diunggah kembali persahabat oleh Agal Leslar Al-Fatih FC kita simak di kalimat caption yang dituliskan Cung, siapa yang udah gabung ke grup tele Leslar Cuan TV? Yuk sama-sama kita support segala Projectnya Leslar BTW jangan Salfok sama perut Papa Bi Katanya tuh, wow ternyata semua warga Konoha Ini Salfoknya dengan perutnya Papa Bilar Perhatikan deh perutnya Papa Bilar Kembali maju nih persahabat ya Ini sepertinya efek bahagia banget nih Alhamdulillah kita bersyukur banget ya melihat kebahagiaan dari keluarga leslar di kolom komentar pun banyak sekali diberikan dari akun noikila mengatakan maafkan yang langsung fokus ke situ tuh persahabatnya fokusnya malah ke perutnya papa bi ya hingga ada jawaban komentar juga dari leslar al-fatih disitu mengatakan Menandakan dia sukses Menjadi bapak-bapak klub Katanya tuh, Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat ya Komentar selanjutnya juga Masih dari Noikila Menandakan aura kebapaannya Sudah nggak bisa disembunyikan tuh Masya Allah banget ya Epek bahagia sekali nih Bapak B Mudah-mudahan sukses terus Lancar terus usahanya Dan kita sebagai fans sejati Mudah-mudahan tetap kompak dan solid Selanjutnya disimak juga persahabat ada video yang diunggah oleh akun Leslar Ini beri kembali unggahannya Papa Bilar ya. Baru selesai untuk syuting Leslar Metaverse-nya. Satu jam yang lalu menjelaskan Batiya. Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar proses syuting. Mudah-mudahan hasilnya tentunya bisa memuaskan. Dan mudah-mudahan terus lancar untuk project-project terbaru dari idola kesaingan kita disimak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas ridomu, bismillah semoga semua dipermudah, amin mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran Kemudian juga persahabat ya, makin bahagia malam hari ini langsung disuguhkan asupan vitamin bahagia lewat postingan terbarunya Papa Bilar Aduh, ini Abang El, lucu banget lagi digendong oleh Bunda Lesti ya Masya Allah, senyumannya, bikin candu banget persahabat ya Sepertinya setelah syuting Lesal Metaverse, idola kesaingan kita langsung syuting juga nih di Leslar Entertainment sepertinya persahabat ya apapun yang dilakukan malam ini semoga lancar terus untuk Leslar kita lihat juga di kolom komentar ya persahabat ya di sini ada sebuah kalimat komentar yang diberikan oleh Oli Tiara mengatakan, masya Allah dumblesnya anak ganteng aktif semoga sehat selalu tambah pinter amin mudah-mudahan pinter ya untuk BBL yang mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua amin dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslam lovers. tolong ini gemes banget boleh bawa pulang gak sih Masya Allah ya aduh cute banget ya BBL mau dibawa pulang katanya saking lucu dan menggemaskan. inilah kebahagiaan malam hari ini yang langsung kita dapatkan lewat postingan idola kesayangan kita dan kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya, dan pastinya kita menunggu kabar gembira dari Leslie dan Bilal. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info terbaru, kabar menarik dan bahagia seputar Leslar. Tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.